Dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara setting HP Infinix agar tidak lag saat bermain game-game di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix lag saat main game di HP Infinix, langkah pertama kita hapus file-file sampahnya, ya guys, ya, karena terlalu banyak file-file sampah yang menumpuk di HP Infinix akan membuat HP Infinix ini terasa lag saat bermain game online dan kamu bisa membersihkan file-file sampah ini menggunakan Phone Master ya guys ya. Oke, kita langsung buka saja Phone Masternya untuk membersihkan file-file sampah yang ada di HP Infinix. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini ada menu Bersihkan Sekarang. Kita klik menu Bersihkan Sekarang untuk membersihkan file-file sampahnya guys. Nah di sini ada file sampah sekitar 1GB lebih ya guys ya 1GB, 68GB Kemudian kita bersihkan ya guys ya Bersihkan file sampah Oke okay. Sip Oke okay guys sekarang file sampahnya sudah dibersihkan Dan untuk langkah selanjutnya Untuk mengatasi hp ini Finic ini lag saat bermain game Langkah selanjutnya yaitu Kamu harus mengurangi aplikasi-aplikasi yang ada di HP Infinix yang tidak digunakan guys ya kamu harus menghapus aplikasi atau mengurangi aplikasi yang tidak digunakan di HP Infinix nya guys contohnya seperti ini kemudian di sini kita hapus salah satu aplikasi yang tidak terpakai ya guys ya Di sini saya akan menghapus sebuah game ini ya guys ya karena uh, game ini tidak uh, saya pakai guys kita hapus aja untuk mengurangi lag saat bermain game online, ya guys, ya baik sahabat, untuk cara yang selanjutnya. Yaitu kamu harus menghapus beberapa file yang tidak terpakai ya guys ya untuk melonggarkan memori yang ada di HP Infinix nya guys. Kamu di sini bisa menghapus yaitu file gambar, audio, atau video atau file-file yang lainnya yang tidak terpakai agar memori ponsel kamu longgar dan tidak terasa lag saat bermain game online guys atau game offline lainnya di HP Infinix. Baik sahabat untuk cara setting HP Infinix agar tidak terasa leksat saat bermain game langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengaktifkan mode gamenya guys. Untuk cara mengaktifkan mode game di HP Infinixnya langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke pengatur ponsel kemudian kita scroll ke bawah guys. Kemudian di sini ada menu mode game kita masuk ke menu mode game. Kemudian di sini ada mode game kita aktifkan mode gamenya ya guys ya. Dan di sini ada panel asisten game, kita aktifkan panel asisten gamenya teman-teman. Nah, mode gamenya sudah aktif guys. Nah, sahabat itu dia cara setting HP Infinix agar tidak gelak saat bermain game-game di HP Infinix.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 Halo guys selamat datang di channel tutorial official nah di video kali ini Anne mau ngebagi tutorial yaitu cara screenshot menggunakan tiga jari di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official, dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia, cara screenshot menggunakan tiga jari. Nah sahabat, untuk cara screenshot menggunakan tiga jari di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel. Kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel kita scroll ke bawah ya sahabat ya. Kita scroll ke bawah dan cari menu akses pintar sahabat ya yang ini ya sahabat ya. Akses pintar kita klik. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada tiga menu ya sahabat ya. Panel pintar, aksi dan sikap, akses visibilitas. Dan kita pilih yang aksi dan sikap sahabat. Nah sahabat di sini ada menu banyak sekali ya sahabat ya Kemudian untuk mengaktifkan uh, screenshot tiga jari di sini ada menu mengambil tangkap layar dengan tiga jari ya di sini keterangannya geser ke bawah dengan tiga jari untuk mengambil screenshot sahabat ya kita aktifkan sahabat Nah jika sudah aktif kemudian kita pergi ke home lalu langkah selanjutnya sahabat ya kita uji coba ya sahabat ya dengan tiga jari sahabat Oke berhasil ya sahabat ya tadi saya screenshot menggunakan tiga jari sahabat ya Nah sahabat itu dia cara uh, screenshot menggunakan tiga jari ya di HP Infinix Hot 9 atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya